Jikalau terang nongis tunggal menyangkut surat suara gis surat suaro jama isair, syair. isair nih gue, penyair, penyair itu kata-katanya gue bodoin biladis, tapi ya kadang ona api terus resmi komentare nubah resmi darwe Allah tengene suara buat suara u, yata, bau, hum, wati, ya tapi umul oh hu, alam taro anda humpi kulibati ya wa warna Yaquluna guna malan nubah ya, terus ilal dina. Taswanten istisna, tetesnya tadi penyakitnya tiang Arab ini, niku nak kubu deng uang lu bedi istilah, cuma-cuma, tapi dororah, koro-rai ini mutah-mutah semua bahasa dari gue banget Jadi uang Arab nak dari uang lele, itu karena protein, Kabak, protein, nak karot hatik, kau telur kering, sini cocok ipit. Uang kau lele nganti kau garing kering, sini cocok ipit. Lele nganti boleh kau lele jadi terus nak ngelembung lomo jerene pumpomo nyawane iku ana ning epek-epe e e sing digakno ya nyawani iku dadi nak ngelembung lomo no, ya sebelahne nak ngelembung elek eh, niku entek gak ape akhire biasa go baptis iku jenenge penyakit penyakite nak riyen moteni kulit katon sakniki jurnalis moteni tapi sewel sebelah ketak enteng entek Ya, itu disebut fiqul wadiyahim. Terus modelnya mau tanggung jawab. Wah kalau kita seneng ini Quran berhak disohkan. Terus modelnya ratanggung jawab. Jadi modelnya misalnya hadis uliﬁqi ketika Saidah Aisyah digosipin no, macam-macam. Biasa Saidah Aisyah digosipin no, macam-macam. Modelnya nggak kita kok imyakan. Soal Nabi tak kok soal kowe percaya gosip Aisyah. Ges muti kati nafi, woi sara pulau nano kere, tes ro kuceng, ge tipa, <hesitation> jangan kemei wae lah, coba bang Arab jangan tahu ora kere ro kuceng, jati ono adonan roti, wot tes muti kai su kati worak besu menang, apa menang tika adonan roti, tambah senang ngeleju, jati ono, nah cicalang no museri maksute worak ngono, pak. museri su ruai pon, so misop nenyak aerio Akhirnya lama-lama penyair jadi profesi Ya, terus profesi Sing penyairan Kok isek, berontokok pengeran Terus dia berdekno jadi makalah-makalah Sing dadekno wong para pengeran Katus kurda, katus berjendi Sing kok isek Tapi nak sing kok profesi Di batalo syariat Merkoroto-rotong golek duit ya, Sing profesi di batalo syariat Merkoroto-rotong golek no. duit Tapi nak sing song kok isek Songkok berontong bengiran ibu, dia gak syariat, sing keramat sing imam Alhamdulillah ya Salam, Bismillah, ngarang ini ibu, bukan pamer, ucu ngarang, amin tazakuri, diri, salami tajam memuklatim musuk gara-gara kangen mau ngayu, bu tangisi nganti air mata bercampur darah, mazes kan jero jaromin muklatim beda, semuanti terus-terus dibanding, Bareng gue pas kangen lagi Muhammad senggut sifati, nyapa hatiku itu akhirat ke kangen biasa biasa lah, gue tak tahu tak misalnya terakhirnya, ini dia dia berbeda dengan uang kangen ke Wahai nanti nopo air mata bercampur nopo. Akhirnya mulai menyalahkan dirinya sendiri. Zulam na taman ahya zulama ila anis takat kota mahudur romiul wahromi waseda min shabokin ashaa'ul atau wa tahtal rizalatikasan mutrofal. Aduh terus. Masya Allah. Cegalem pungus. Sekarang kita harus mulai ceritakan jenazah. Jero Muhammad Turizai itu kawane ini pas tau ribu orang niat boleh dulu Nggih gak jadi nopo profesi. Karena yang ngarang itu orang alim, ini khas wong alim. Bahkan Said Muhammad semua ulama itu yang gak bisa ditinggalkan dari gurunya itu satu. Mungkin yang lainnya kan apa kan Muhammadun Sayyidul Kawn ini biasa pun, wal hadi bila diturjana bob siapa tuanah banyak kepentingan, jadi saya juga diturjana bob siapa tuh diikut dikauliminal awalimuk, semua yang kepingin itu siapa aminah? Ternak kata saya Muhammad kata serotorotul ulama ulama tok itu yang dikenang dari budaya itu satu dan itu nggak bisa ditinggalkan dari semua karangan tentang Madras nih nabi ini nggak mad dahat guna sorofi nabi ini penting kena ngelonggan di Nabi Muhammad, udah ninggal nosiro maeng perkoro idat kang lakoni weng masowoan nasoro binan. Pokoknya seempenting kalau ngelong nabi usi tok pesen ku. tinggalkan ragisi nasrani, yaitu ngelam nabi berlebihan nanti Nabi Isa jadi pengen penyerahan tua aturan dasar ngelam nabi, udah mad dadul, nih penting. sehingga dengan pengelam nabi kurang arah jadi pangeran gunanya apa? gunanya ya iku nek nabi duwe garwa terus anak malah apik malah doko sifatnya pemir nabi iso ora anak ora ndek bujo sehingga mung um nasroni terus fantastis pengirang. Pengirang, raja anak pangeran yo mirip pangeran ora anak ndibujo makane dene nabi iso nak ketemu Allah ben nabi Muhammad penak nabi Muhammad ya Allah kula nyifati jenengan mukhalafatul haqqah tismis kula bidha banget jenengan kula dia anak di pucuk jenengan radi anak radi pucuk sing radi repot napisa niku penting kula aturaken totos ora ono nabi sempurna kaya nabi Muhammad wong Nasron imrofo wong Islam anggap wong apik iku sing ngurusia bomtenanan nganti lan anak padahal <tuh>, uang nak rasa anak cucu malah mirip-mirip koyok terkait non sifatnya mana yang nabi ras ibu wajib maksudnya tadi ibadah saya uang seraroh yang ini ini ini yang kau ini nabi muhammad tu simpatik nabi Isa jalan era ragu mata na. anak anak uang padahal sifat dasar pengiram pokoklah fatun adalah saya gitu banget ya utopik di ku apa pengiranan raja utang sangat baik masih sebuah laba betul. Kau nak rara robiut bangga mengakura pengiraman ura kapul hajati utangga banjir kota nabung. Jadi butuh robiut dibatin Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad yang paling bener sanggul. Penggemar Isa nyelakak no Isa. Iya udara Nisa naik nabung pengairan penggemar nabi Muhammad malah nambahi sifat nabi Muhammad al-aqrab al-bashariyah <tuh> nah di sifat menung tenang, nabi di Keh, tenang. Nabi perang kalah yo tenang. nabi di al al yo menu, so kalah Allah islam nabi, Lali, ya, nabi nabi mulai Uang Islam beraruh keimanan. Dia tahu nabi kok lali di lodo tenang kok lali ya yes, tenang. Selalu seramasing wanimatur. Saat nabi udah di pintu keluar dilihatin tak kok ya rasul ini sholat model baru atau <laughs> atau memang jenengan nubal Nah model baru artinya dhuhr besok sudah mulai dua rokaat. Karena kalau teori nasa maso so, ngambil yang paling akhir, paham ya? Berarti besok dhuhr sudah berapa? Dua rokaat. Jadi nabi, mosok lah nabi kembali ke imaman terus abal al hadirin tanya ahapun makhluk tuh tujatan apa yang dikatakan dilihatin itu benar. Nah ya Rasulullah tadi enggak sholat hanya dua roka. Ya nabi tenang aja terus takbir lagi nambah dua roka tersalah Jombek bingung ngomong di roka, bantah-bantah, tapi tidak apa-apa dari dulu umatnya nyifati nabi al arad. Al Basari, Nabi itu udah apa, apa lupa, buang Nabi, orang pengheran. Karena alil alil -al -al pengheran, gak makan nasi juga nasi ya pengheran doa allah. Kalau ngasroni orang bayang Nabi itu bener terus, merubah naik pengheran atau pengheran. Bang gitu terus sampai al pengheran ini, ini saya mau komen, mana Nabi beningka. Gelali ngelani napi ngintikan ma aku yura tau lali tapi diparingi lali kita tisun, ngelapi ngulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, ngelapi ngelulu, tak mangan ngelapi ngelulu, ngelapi wah <laughs> nah koharet goh koharet ngelana ngeker uang khusyuk sejajar khusyuk an sejajar jalan tambah khusyuk tambah pintu ke tambah kohat koharet koharet tuh nabi dibayang ngebor tigiran nih di, di solat kopi ya terus solat kecil ya terus nah orang kecil wakye juga sholat, kopi ya amati nih sholat solat kan so nasi ngora yo orang tirimono kusun tirimono ko